GBP USD bullish cari sinyal valid. Bias harian pergerakan GBP USD terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.35948 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.35625. Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212